Hello everyone, welcome and bye mah watch. Well, kali ini aku akan membahas salah satu jam yang masih uh, hot item ya, yang beberapa waktu lalu sempat jadi rebutan. Nah, kali ini, ini dia yang akan aku bahas soon ya. So, stay tuned Well, oke okay. Next Masih dari Seiko ya Wow apalagi ini ya Langsung aja aku unboxing ya Cukup solid nih Hmm, oke okay. Wah Seiko masih mengusung tema 55 tahun anniversary well kira-kira apa ya yang ada di dalam sini oke okay, langsung aja ya yang pasti biasanya yang kayak begini ini punya embel-embel limited edition well oke okay, langsung aja kita buka oke okay, di sini ada international warranty sama manual Oke, okay. langsung Wow. Ah, ini nih yang rupa-rupanya kemarin uh, sempat jadi rebutan ya dan banyak dipertanyakan sebelum dia rilis ya. Sekarang di sini ternyata aku udah on hands. -an. Jujur aja setelah aku ngerasain feels-nya walaupun belum complete di aku open Aku ngerti sih kenapa ini menjadi rebutan. Well, oke. Okay. Ini adalah Seiko SPB149J1 ya. Nah, buat kalian nih, yang suka historical juga, terutama yang suka 6.2 emas. Ya. <laughs> Gue pasti nggak salah sebut nih. Ini model ini bener-bener resemblance banget ya bisa aku bilang mirip banget sama enam uh, Mas emas ya enam dua emas dulu memang sempat di uh, reissue juga ya yang namanya kalau nggak salah dulu SLA 017 dan itu ternyata sedikit banget populasinya dan baru lalu 55 tahun anniversary juga sempat di juga SLA 037 kalau nggak salah tapi you know lah yang namanya kelas SLA pasti harganya juga gak terlalu ramah di kantong dan mungkin hanya ramah di kantong-kantong Sultan ya well ternyata Seiko gak kehabisan udah, nggak kehabisan ide untuk mengimpress para hardcore fansnya kali ini dengan SPB 149 Seiko berusaha memuaskan para hardcore fansnya dengan membuat model yang kurang lebih 99 persen sama ya dengan 62 <SILENCIO> Oh dulu awalnya kalau nggak ada nggak salah namanya SLA 017 but you know ternyata itu di Indonesia populasinya sangat sedikit banget dan uh, lumayan lah eh? untuk kelas SLA harganya hanya ramah mungkin di kantong sultan aja ya ya dan 55 tahun anniversary kemarin juga sempat dikeluarin lagi versi 6.2 emasnya yang resu adalah SLA 037 dan lagi-lagi tetap harganya justru makin nggak bersahabat selain ke kantong sultan tapi Seiko tetap nggak kehabisan akal untuk menyenangkan para hardcore fansnya. And finally di SPB 149J1 ini Seiko mengeluarkan model yang versi generiknya ya. Walaupun modelnya sebetulnya aku bilang nggak uh, terlalu Plek banget ya, tapi ini 90 8 atau 99% benar-benar resembling sama 62 emas atau uh, SLA nya ya untuk diameternya sendiri juga cuman 40 uh, mm ya which is uh, benar-benar ideal banget di pergelangan sedang atau kecil dan untuk model marker sama hands-nya itu juga resemblance banget sama 62 Mas. Nah, untuk bodinya ini terbuat dari solid stainless steel dengan super hard coating ya. Untuk retting bezel-nya ini juga berasa crisp banget and solid. Ringan, solid tapi crisp renyah banget. Uh, nice hmm. Nah untuk klaknya sendiri Dia memiliki ukuran 20mm ya. Buat kalian yang pengen uh, Suka gonta ganti strap Jangan lupa ya Ini size nya 20mm And gampang banget Karena di bodinya terdapat lock hole Jadinya easy Ya untuk plug and play strapnya nah, untuk kacanya sendiri juga udah terbuat dari sapphire crystal dengan air coating Nah untuk movementnya Seiko ini menggunakan movement kaliber 6r35 ya yang kurang lebih uh, ini movement yang baru termasuk kelas 6r ya karena uh, kelas mid tapi yang mungkin udah ada beberapa upgrade yaitu salah satunya power reserve nya udah bisa mencapai 70 jam kalau terisi penuh ya well, overall jam ini cukup keren sih finishingnya polish dan brushed bahaya nih racun Nah, yang berbeda mungkin di sini adalah dari model uh, fold over-nya, ya. Nah, ini bentuknya stainless steel brush oyster, pada bracelet-nya masih menggunakan kelas, cuman bedanya. Pada pelindung bakalnya ya biasanya bentuknya seiko itu lebih ke letter U tapi kali ini lebih ke square ya dan dia lebih tebel ya lebih lebar tinggal di open push dan di sini juga terdapat salah satu uh, extension ya kalau seandainya kalian mau menggunakan ini di luar diving suit kalau terlalu sempit extension ini bisa kalian buka well uh, yang sayang buat aku sih karena ini crownnya masih polos-polos aja ya, nggak ada lambang S or something but that's okay, tapi itu hanya personal opinion aja sih tapi overall ini jam keren banget ya Oh ya, buat kalian yang ganti-ganti strap jangan lupa ya untuk di SPB149J1 ini yang limited Seiko juga sudah menyertakan silikon rubbernya ya. bakalnya masih khas dengan bakel Seiko. Keepernya di sini lebih uh, ramping dan dia ada patternnya ya biasanya hanya polos tapi ini dia memiliki pattern yang sedikit berbeda dibanding sebelumnya so, kalau kalian mau ganti-ganti just tinggal plug and play dan temanya masih tetap dengan deep blue ocean ya wah racun dan dia untuk di belakangnya pada bagian back case ini dia masih menggunakan logo wave kanagawa dan di sini juga terdapat uh, limited numbernya ya untuk di belakang. Jadi ini biasanya Seiko kan mengeluarkan versi jam limited edition, tapi dia nggak ada limited numbersnya. Nah, untuk tipe ini SPB 149J1 ini dia terdapat limited numbersnya pada backface. Nah, sekarang kita coba on hands. Wow, ini bener-bener ideal banget. Walaupun ini jam diver, tapi sebetulnya kalau aku bilang ini lebih cocok untuk the... jadi daily beater atau desk diver, ya. Karena ini modelnya bener-bener mewah, sih. Kalau aku bilang lebih mewah, Ya walaupun kemampuannya diver, sih, tapi... Ini buat daily bitter, atau mungkin casual. Jauh lebih cocok, sih. Nice, this is nice. Oke, okay, buat kalian yang uh, masih memburu ini, buruan ya, karena ini salah satu limited dan most wanted, ya, most wanted item. Dan sekarang aku nggak heran kenapa ini menjadi uh, most wanted item, ya karena mungkin beberapa orang udah memahami ya apa arti estetika jadi jam itu mungkin gak seharusnya harus gede melulu atau mungkin harus maco melulu no. this is the real deal ini bener-bener eksklusif -bener, uh, uh, banget diameternya pas juga mau tangannya gede, mau tangannya kecil ini bener-bener ideal it's a beautiful piece aku bener-bener suka ini Wow. dan ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian so jangan sampai kelewatan kalian mungkin uh, beberapa dari kalian mungkin belum cukup nekat untuk eh uh, ngerogoh kocek untuk membeli yang seri SLA oke okay. aku paham tapi untuk ini aku rasa kalian harus cukup nekat sih karena untuk dari segi harga sendiri juga jauh ya berlipat-lipat di bawahnya SLA series tapi dengan feel yang bisa dibilang hampir sama dan ini movementnya 6R35 jadi untuk limited dengan box set seperti ini dengan model historical dari 62 mas, it's really really must have dan worth value for money banget sih. Untuk harga kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com dan kalau memang masih ready stock kalian nggak perlu nunggu lama lagi langsung aja belanja sebelum kehabisan. Kali nah ini yang versi SPB 149 ini benar-benar limited numbers ya. Itu artinya kalau Umang udah habis, jadi emang dia udah nggak akan produksi lagi, hanya sebatas limitednya itu aja. Kalian yang mau beli lewat aplikasi juga silahkan. Well, happy hunting, happy hunting ya for everyone, terutama penggemar jam dengan uh, mid-size ya atau mungkin penggemar historical 62 mas ini adalah versi generic yang bener-bener the best banget buat aku sih Wow you really amaze me Seiko Oke okay, ini sekian review aku tentang baby 62 emas atau mungkin bukan baby ya but whatever it is ini bener-bener aku rekomendasiin buat kalian dan ini adalah review singkat aku tentang SPB 149 G1 ini so this is 6R 35 emas